Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Leslar dimanapun anda berada Selamat malam Kembali di TV hadir untuk mengabarkan kabar terbaru Kabar baik, kabar bahagia dari idola kita lesti dan Rizky wila. Bagi kalian yang baru menemukan channel ini Jangan lupa untuk mendukungnya Dengan cara klik like, comment, dan subscribe serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik dan bahagia seputar Leslar tentunya. Menemani santai malam kalian saat ini, bangun akan menyuguhkan informasi terbaru dan vitamin bahagia dari Lesti dan Rizky Bilar kabar pertama persahabatnya, kita mulai dengan kabar spesial di unggahan akum fanbase Leslar official, memposting foto momen kebersamaan dengan Lesti Bilar Abang L di pantai Wow, ini seru banget persahabatnya Abang L, lucu dan sangat menggemaskan special momen banget nih untuk warga Konoha Alhamdulillah Leslar Lampung bisa bertemu langsung dengan idola kesayangan kita semuanya sehat terus bahagia terus untuk mereka mudah-mudahan kekompakan kita juga semakin solid ya untuk mendukung Lesti Bilar dan keluarga besar kemudian perselabat ya vitamin bahagia pun kita dapatkan momen dimana Leslar dan abang L lagi main air. Wow, lagi main air di pantai. Persayapannya dia keluarga yang sangat bahagia. Mudah-mudahan, Tio Amin Ir melalui rumah tangga langka bahagia terus untuk Leslar, dan semoga selalu dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik. Dan kita lihat juga, bersama ya, dia, momen berikutnya ini ada potret yang sangat membahagiakan untuk warga Konoha. Perhatikan deh, Abang El lagi dituntun oleh Papa dan bunda. Perhatikan persahabat ya, berjalan Abang El di tepi pantai. Ini keluarga yang sangat bahagia, wisata masa depan katanya tuh. Masya Allah, bismillah persahabat ya. Leslar selalu menjadi panutan untuk banyak orang. Momen ini pun diunggah kembali oleh akun Leslar Al-Fatih FC komentar banyak sekali persahabat yang diberikan Di antaranya ada akun ekstabangga mengatakan Bismillah Masya Allah Tabarakallah sehat-sehat selalu bahagia selamanya kalian leslar dalam lindungan Allah ta'ala amin ini doa baik banget ya kita aminkan dan kita lihat juga komentar dari akun SYK10518 underscore mengatakan Uh, Gemes Abang berani dong, gak nangis Katanya itu Masya Allah Abang El emang kuat dan anak yang cerdas banget ya Dan kita lihat juga persahabat Ke kabar berikutnya Ini ada potter terbaru malam hari ini Masya Allah Papa bilar Gunda Lesti Lagi bersama orang-orang hebat Bersama orang-orang sukses di Lampung persahabat, ya. Kita bangga banget nih Leslar dikelilingi oleh orang-orang baik kita patut bangga kepada idola kesayangan kita ini Masya Allah banget Kita lihat juga yang ya Salfok dengan tangan mereka Wow Tangannya mereka Masya Allah banget ya Selalu saja cute dan selalu mendatangkan kebahagiaan Yang lagi didapat Kita doakan yang terbaik apapun yang dilakukan oleh idola kita Semoga selalu sukses dan lancar Amin Dan pastinya persahabatnya ya Komentar pun banyak sekali diberikan Dari akun akunononmozad mengatakan Masya Allah tetap aja tangan mereka mah ada Wow, Masya oh, Allah banget ya perhatikan ya Tangan mereka mah saling berpegangan Ini menunjukkan keromantisan kemesraan yang sangat luar biasa dari Leslar Tetap kita sebagai fans doakan dan support yang terbaik untuk idola kita dan selanjutnya kita simak juga di unggahan terbarunya Papa Bilar Yang mengunggah foto bareng Abang L Ini foto terbaru nih bersahabat ya, Masya Allah Abang L ketawanya bikin ular banget ya Dan kita lihat juga slide kedua Ini mah gemes banget lagi main air ya di pantai Dan kita juga salfok banget kalimat caption yang dituliskan langsung oleh Papa B Bi. Papa Bilar mengatakan Selalu tersenyumlah Al-Fatih Jangan khawatir jika dunia nanti akan mengecewakanmu Karena sejatinya Papa akan selalu menjadi penyangga dari kehidupanmu Menjadi tonggak yang bisa kau pegang di kalagoya Menjadi dinding yang bisa kau sandar ketika kau lelah Masya Allah Abang El Luar biasa nih Tentunya dukungan dan support dari sang ayah Papa Bilar untuk sang anak Abang Fatih Semoga Abang El menjadi kebanggaan Kedua orang tua Dan menjadi anak yang saleh Amin Tentu di postingan ini banyak sekali tanggapan dan Komentar yang diberikan Kita lihat persahabat dari akun Alvin Leslar Mengatakan Masya Allah Biasanya caption gesrek gesrek Sekarang captionnya Bikin haru Bahagia selalu Lesnar family, dijauhkan dari hal-hal yang kurang baik. Amin. Kita doakan yang terbaik untuk idola kesayangan kita. Dan berikutnya, bangun akan menginfokan mengenai polling online sementara The Maskar Ming Melon Celebrities 2022. Alhamdulillah, Rizky billar masih berada di nomor pertama. Dengan perolehan voting 4.578 votes Sedangkan Rangga Azop masih berada di nomor 2 Dengan perolehan voting 4.347 votes Beda tipis banget persahabat ya sama-sama terus kompa Terus solid untuk warga Konoha Mudah-mudahan Rizky Billar Menjadi pemenang The Maskar Ming Mel's Celebrities 2022 kita juga masih menunggu cidukan cedukan vitamin terbaru lainnya. Jangan kemana-mana, terus ikuti channel Diva TV yang akan selalu memberikan info-info terbaru dan kabar baik dari Lesti dan Rizky Wilar, ini dulu informasi di malam hari ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bang Min ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.